Tengsi dokiri ini ku dua wali Pasti nih Ada dua wali Ima ada kalanya Wali Kasbi ya. Tingkatan wali ada wali Kasbi Dan ada juga wali Wahbi ya. Wali Kasbi itu Wali karena jerih payah Usaha kasab ya. Usaha Dengan ibadah, wiritan ya. Mentola'ah ngaji usaha sampai diangkat menjadi wa, wali. Loh, ada juga tingkatan wahdi, ya, pemberian. Jadi tanpa usaha, tanpa wiri, tanpa ngaji, tanpa apa, mulai dari kecil sudah dikasih ditelwa wali. Loh, tangsi dokirin niku wonten. Ada. Dua putranya Kenur Hasan Kenur Hasan Sepuh ya, Termasuk generasi awal-awal Pengasuh Pondok Sidokiri Kenur Hasan ini dari Madura nah, Menantu di Sidokiri Punya putra namanya Kei Bahar Bin Nur Hasan Santrinya Mbahulil ini Masyur ceritanya Yang nomor dua Kenawawi Nawawi Hasan Kainalawi Sepuh yang termasuk pendiri NU juga. Yang ketiga ada Kaidahlan bin Hasan, tapi beliau pesariannya tidak di Sidogiri, di luar pondok pesantren Sidogiri. Lalu Bahar ini terkenal wali, wali yang Wahbi, yaitu pemberian. Jadi Bahar ini alim. Wali sejak kecil, dan bahkan Kyai Bahar binur Hasan ini menjadi pengasuh pondok pesantren Sidogiri termudah Usia 12 tahun dulu sudah memangku pond pondok kecil. Bahkan Kyai Bahar ini punya julukan Kyai Alit atau Kyai kecil. Tahunya salah satu guru di Sidogiri Kyai Bahar itu Ya, gedean kitab timbang beliau katanya, ke Bahar Karena beliau masih kecil kitabnya akan besar besar. Nah. Yang kedua ada wali Kasbi, yaitu adiknya ke Bahar Namanya ke Nawawi bin Nur Hasan. Ini jadi wali berkat usaha. Beliau itu lama mondok di Mekah. Jadi, jadi wali, ya, sebab usaha, gele ilmu ngaji ngaji ngaji ngaji sampai alim. Jadi wa, wali, kakaknya ndak, ya, kakaknya itu diberi ilmu laduni. Nah, ilmu laduni ini, ilmu yang tanpa belajar, tanpa usaha, sudah alim. Ini kebahar ini. Di zamannya keikholil Nawawi, paman dari ke Nawawi bin Abdul Jalil, itu masyhur beliau itu apa? Alim, alim guys. Beliau itu wali yang khas kaspi, usaha. Beliau juga mondok di Mekah lama, alim. Ya. Di zamannya Kyai itu ada namanya Kyai Hasan Hasani bin Nawawi. Ya. Adik dari Kyai Kho, Nawawi. Ya. Adiknya ini Kyai Hasan ini ndak mondok, masur, wes ndak pernah mondok, ndak pernah ngaji. Tapi alim Kyai Hasan ini. Diberi ilmu ladu nih, Sejak kecil sudah alim riyo. <tuh> nah. Tapi tahunya Majelis Keluarga Hadrotus Sheikh yai Fuad binur Hasan Binawawi binur Hasan Dalamnya itu di daerah I Dauhnya Gai Fuad gimana? Tapi rata-rata Kiai Yang mempunyai ilmu laduni Tanpa usaha Itu biasa-biasa saja dalam artiannya biasa tidak sebegitu masyur tapi wali memang tidak sebegitu masyur tamunya juga tidak sebegitu banyak tapi yang sebab kasab jeripaya ya, gela ilmu, mondok, ngaji, mutola'a ini masyur dan juga banyak tamu tamunya contohnya seperti di Pasuruan itu ada namanya Romayai Abdul Hamid, Pasuruan. Ya, nah, Yai Hamid ini wali yang kasab ya. sebab usaha usaha payah ibadah, wiritan, dan lain sebagainya. Akhirnya diangkat menjadi wah wali. Di zamannya Mbah Hamid, Kyai Abdul Hamid ada namanya Gus Ud. Gus Ud ini masyhur wali, laduni beliau ini. Tapi tamunya itu tidak sebegitu banyak, seperti Kiai Geha, kehamid, kehamid Hamid. Hamid tamunya banyak, bukan dari Indonesia saja, bahkan sampai luar negeri, sowan kepada beliau, Masur, bahkan sampai detik ini pun, Makbaro atau pesariannya di belakang Masjid Jamek Pasuruan itu selalu ramai. Jadi wali yang dikarenakan usaha jerih payah itu banyak yang jadi ketimbang yang tanpa usaha yang laduni zamannya ya. keholil itu ada kehasani masyhur, keholil yang terkenal alim banyak tamunya kehasani biasa ya. tapi wali oh itu itu di Sidogiri pasti ada wali yang kasap karena usaha dia diangkat menjadi wali baik karena watifah, wiritannya, istiqomahnya, ngajinya, mutolaahnya ada wali yang wahbi, pemberian dari Allah yaitu diberi ilmu laduni itu di sido kiri ada bahkan daunya Romayai, Abdus, Romayai Fuad ya bahkan di Sidogiri itu rebutan nama Nawawi, ya. karena saking alimnya beliau, ya ketimbang apa kakaknya beliau Bahar masyhurnya itu, ya. masyhuran kiai Nawawi bin Nur Hasan, ya. Rebutan ya, di Sidogiri ada banyak Nawawi, ya. ada namanya kiai Nawawi Maksum, ya. ada namanya kiai Nawawi Toyib termasuk keluarga sidogiri keramat, daerah keramat pasuruan ada namanya kyai Sa sa'dullah putranya kyai Sa sa'dullah bin nawawi nah, dan pengasuh almarhum almarhum hadrotusheh kyai ahmad nawawi bin abdul jalil juga nawawi nawawi tafaulan ngalah barokah rebutan ben oleh barokai kyai -e, nawawi sep sepuh nah, itu rebutan Tafa'ul namanya ala barokah agar bisa seperti kiai nawawi sebuah jadi itu di Sidogiri ini ku ada wali kasbi ada wali wah wahbi, ada yang alim ada yang alim ada yang terkenal latu-latu ya, itu Masya Allah ya mudah-mudahan asal barokai masyai Sidogiri semuanya nah, dan ditakdirkan bisa berkumpul dengan beliau, dan mudah-mudahan mendapatkan aliran barokah dari para Masya. masyah, masyah ya.